Jadi tiba-tiba kita uh, tahunya akan ada Pembahasan di DPR, kita datang nih Untuk melakukan pengawasan dan kebetulan Oleh kawan-kawan itu langsung di streaming kan Sehingga teman-teman di Hongkong Di uh, Taiwan Di negara-negara penempatan bisa Mengikuti sidang Tapi begitu kita datang, tiba-tiba Sidang diundur dan besok dilakukan Lagi pakai metode konsinyering dan lain sebagainya Oke, kemudian apakah Anda Sudah membaca draft RUU yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR, kebetulan kami sudah mendapat dokumen persandingan antara uh, draft pemerintah dan draft uh, DPR. Lalu apakah anda mengetahui tentang posisi dasar Kementerian Luar Negeri terhadap draft RUU yang disusun oleh DPR? Nah ini. Uh, Perangkaian dulu dalam hal PPLN, setiap warga negara coba bisa ke bawah, Mas. Tidak lagi ada pembedaan antara TKI ilegal dan TKI yang kemudian dianggap tidak ilegal. Nah, selalu ada, kayak gitu. Lalu ada job order, selama ini tidak terverifikasi. ya. Jadi, dengan baik di perwakilan, kemudian muncul istilah jual beli job. Kedepannya hal ini harus benar-benar diverifikasi dengan ketat Karena sebelum perekrutan atau sebelum kemudian ada penempatan Itu kan diawali dengan adanya lowongan atau proses job order Jadi ini verifikasinya kan di, kem, di perwakilan RI Ini masih banyak kemudian bolong termasuk waktu moratorium itu Arab Saudi moratorium, tapi kemudian ada job order masuk Indonesia untuk penempatan ke Arab Saudi lewatnya formal, tapi di sana dipekerjakannya informal apa uh, dan ini kemudian semi-trafficking ya bisa dikatakan uh, trafficking, nah lalu siapa yang memverifikasi job order waktu itu, hingga saat moratorium kok masih ada penempatan lalu posisi camp sangat strategis dalam perlindungan TKI Ketika berada di negara penempatan, kedepannya harus ada lapor diri, lapor diri dari TKI dan diverifikasi sebelumnya oleh Kemlu. Jadi ada bunyi itu di Undang-Undang, kemudian tapi tidak pernah uh, apa ya, terimplementasikan. Jadi begitu kawan-kawan berumigkan datang, tiba di negara penempatan selalu dijemput majikan agensi. Belum bisa kemudian ini. Uh, diverifikasi, disesuaikan lagi Dengan job order, lalu uh, Majikan yang datang ke perwakilan Oke okay. Lalu proses awal Atau pra penempatan Harusnya KEMLU terlibat Dari job order tadi yang disebutkan Sehingga seharusnya KEMLU Menjadi koordinator dalam konteks Perlindungan TKI Oke, okay, kemudian Kita masuk ke bagian tentang Undang-Undang 39 Pertanyaan eksploratif Menurut pendapat Anda, apakah undang-undang tersebut telah diterapkan secara utuh? Jika tidak, pasal mana saja yang belum diterapkan dan menyebabkan timbulnya permasalahan DKI? Nah, oke, okay. uh, ini soal penerapan tidak atau belum diterapkan betul-betul undang-undang ini. Kita lihat ada pasal 8, poin 1, DKI tidak sepenuhnya memperoleh naskah perjanjian asli. Ini fakta. Bisa ditanyakan bahkan penempatan Jituji yang dilakukan oleh pemerintah uh, Itu kan kalau BNP kan kalau penempatan ke Korea sama posisinya seperti PJTKI Harus ada perjanjian penempatan antara TKI dengan BNP Nah uh, peraturan itu baru ada 2013 Undang-undangnya 2004 PP-nya peraturan uh, pemerintahnya baru ada 2013 Nah itu pun kita belum ngecek ya Saat ini belum ngecek Apakah benar-benar kawan-kawan yang jitu-jitu saja itu pegang perjanjiannya dengan misalkan nanti ada persoalan kemudian nggak jadi berangkat bagaimana? Sementara yang ngurus semua job order dan sebagainya penempatannya kan BNP. Oke, okay. lalu poin 8 pasal 8 poin h, TKI tidak memperoleh jaminan keamanan untuk kepulangan ke daerah asal. Uh, kabar terbaru memang sudah ada perbaikan Terminal 4 sudah ditutup. Salah pajang uh, ya? Oke. Lalu kemudian Pasal 24 TKI yang bekerja di perseorangan harus melalui mitra usaha asing atau agensi. Sementara selama ini uh, ketika TKI bermasalah tidak dapat memberikan, oke okay, Mas, ke sanksi ya di luar blacklist. Jadi ini lucu kawan-kawan. Uh, negara Kemudian melalui undang-undang Memaksa TKI harus pakai agensi Jasa komersial Yang itu kita nggak punya hubungan hukum Artinya ini di negara penempatan loh ya Artinya ketika mereka Ada persoalan atau apa-apa Tidak bisa kemudian perwakilan RI Selain hanya kemudian Memblacklist atau kemudian uh, Tidak Men job ordernya Tapi ketika di luar itu sudah nggak bisa nah ini ini ini kejanggalan di undang-undang 39 kok kita kemudian negara memaksa pakai jasa komersil agensi asing Oke pasal 27 belum diterapkan secara utuh setiap penempatan harus ada MOU nya apa kita punya MOU Indonesia dengan Australia, uh, Australia misalkan soal penempatan ada atau dengan apa timur-timur timur-timur uh, yang banyak ya ada g 2 ya BNP melakukan ada uh, to private ya kerjasama BNP dengan private nah misalkan apakah ada MOU nya uh, nah ini, ini ini tidak dilakukan lalu kemudian uh, pasal 68 PPTKIS wajib mengikut TKI dalam program asuransi Pasal ini sudah bagus, tapi implementasi di lapangan kemudian subjek hukumnya bergeser dari tadinya yang di yang wajib membayar asuransi itu adalah PPTKIS bergeser kemudian TKI yang wajib beli asuransi lewat mekanisme KTKLN. Lu mau punya KTKLN bisa dapat KTKLN kalau beli asuransi kalau bayar tes medis. Nah itu uh, fakta di lapangannya. Kemudian mas turun Pasal 37, perekrutan dilakukan oleh PPTKIS Atau pencari kerja Bisa turun Oke okay. Nah, di pasal 37 ini Ini yang vulgar ya, hal yang basic, sederhana, dasar Tapi ini tidak bisa diterapkan pemerintah Pasal 37 itu jelas menunjukkan bahwa Perekrutan itu hanya dilakukan oleh PPTKIS atau pencari kerja yang datang ke Disnaker dengan kartu kuning itu Nah lebih detailnya Di penjelasan pasal 37 Kan undang-undang ada penjelasannya di bawah tuh Nah di penjelasannya Penjelasan pasal 37 itu terang-benderang Dikatakan bahwa calo itu Tidak dibolehkan Nah ini calo tidak diperbolehkan Ini fakta tapi Ya faktanya kemudian uh, Calo dimana-mana Satu PT kemarin ditanya punya berapa calo mas Sampai seratus yang beroperasi kemudian pindah desa, pindah desa. Nah, ini yang paling sederhana. Lalu kemudian uh, uh, oke. Okay. Uh, pasal 62 ayat 2. Pasal ini menyalahi hukum internasional. Ini soal disebutkan di sana bahwa KTKLN adalah identitas bagi teman-teman TKI di negara penempatan. Ini jelas lucu dan <laughs> apa? Yang namanya identitas di negara penempatan di luar negeri Ketika yang diakui paspor. dunia internasional, ya paspor. Masa ketangkep nanti sama polisi? <tik> <tik> <Paspor> <tik> <juga>. <tik> ini ada salah kamera juga tuh <tik> Oke, lalu kemudian Pasal 73. Pasal ini berpotensi <tik> menghilangkan hak-hak Pasal 73 itu terkait dengan <tik> uh, buruh migran itu dipulangkan atas sebab apa? Nah, ini. Jadi persoalannya dulu yang diutamakan untuk dipulangkan itu karena persoalan Ingat dunia, luar dunia, dunia, luar dunia Sehingga, tapi tidak diatur kemudian hak-haknya terpenuhi dulu nah, Dia boleh dipulangkan, kasusnya ini, haknya yang harus diikut sertakan apa Nah ini, ini tidak muncul Oke, kemudian pasal 104 yang mengatur tentang sanksi denda sanksi, uh, dan pidana ini pasalnya ada jelas dan subjek hukumnya adalah PJTKI. Tapi dalam praktiknya atau implementasinya, Pasal ini bahkan diplesetkan oleh BNP 2TKI untuk menakut-nakuti kawan-kawan TKI yang tidak punya KTKLN. Jadi dibuatlah banner besar-besar. TKI tidak memiliki KTKLN, denda sekian miliar penjara lima tahun nah hukumnya digeser ini kan kebohongan publik itu di ruang publik yang di bandara kemudian uh, ya di apa uh, perbata, di ini ya uh, embarkasi bener, pemberangkatan ya bukan hanya <namun di> bandara <perpensi> tapi ada di beberapa pelabuhan yang diperbatasan mungkin itu dipasang banner-banner itu nah ini soal praktiknya saja undang-undangnya sudah tegas, sudah benar <tuk> <tuk�> <tuk> <tuk> tapi pada praktiknya kemudian ada persoalan pada implementasinya ya. Tadi di sini pertanyaannya tentang implementasinya ya. Oke. Okay. Kemudian nomor dua Nomor 2 tentang pertanyaan eksploratif ya. Menurut Anda, permasalahan yang timbul saat ini disebabkan oleh penerapan undang-undang yang tidak dilakukan secara utuh ataukah memang undang-undang itu sudah sudah memiliki apa tersebut secara inheren memang lemah, memang memiliki kelemahan? Saya pikir dua-duanya, tapi yang Pertama, memang dari substansi undang-undangnya memang lemah Artinya Didukung lagi dengan implementasinya yang memang juga Lemah lagi Nah, di undang-undang itu kemudian, yang 39 ini Belum mengakomodir keragaman migrasi Jadi migrasi itu kan ada beragam, ada ABK yang kemarin muncul, muncul di forum ini Ada ABK, ada teman-teman SPA SPA ini apa, terapis juga banyak dari Bali Lalu ada Teman-teman uh, di sektor pendidikan Guru ada Di sektor kesehatan Nah ini belum diakomodir secara utuh Di undang-undang 39 Lalu kemudian uh, Masuk menurut Pandangan Anda Apa sebenarnya kelemahan dari undang-undang 39 Ini rincinya ya Dari pertanyaan nomor 2 Satu tidak mengakomodir substansi bilateral agreement Antara pemerintah dengan negara tujuan. Kemudian dua tidak mengakomodir keragaman migrasi tadi yang saya sebutkan. Lalu belum adanya pembagian kewenangan yang jelas ya antar instansi. Sehingga ini lahir lah banyak persampahan ekosektoral yang klasik sebenarnya di, di isu apapun ini banyak muncul juga ya kayak kayak gini. Terus kemudian maraknya praktik percaloan TKI. Wewenang daerah tidak jelas. Lalu sentralitas pelayanan Pelayanan ya, semua orang ngurus kasus dari NTB NTT masih harus kayak Jakarta terus Misalkan Lalu kemudian tumpang tindih kewenangan antara Naker Trans, BNP Kemudian di sini Trans dengan BP3TKI Oke, di daerah ya paling kerasan karena BP3TKI Siapa lo buka kantor di sini? Ini kan era otonomi daerah Kalau tiba-tiba buka kantor di sini, ada ada Ada Nah, masih ada persoalan Lalu tidak ada standarisasi BLK Perlindungan dilimpahkan kepada pihak swasta Penuh semuanya se Kepada pihak swasta Baik itu BJTKI maupun asuransi Bahkan di asuransi eh, Kasus seperti tidak kekerasan seksual Atau kemudian pemeras apa pemerkosaan Itu pun ditanggung oleh asuransi Ini yang menjadi kritik kawan-kawan Di Komnas kawan Perempuan waktu diskusi itu Lalu kemudian yang muncul adalah ketika ada korban pemerkosaan, udah asuransinya aja deh, dulu aja asuransi pakai asuransi aja, nah, kayak gitu. Lalu kemudian eh, sanksi yang diterapkan lebih dominan sanksi administratif. Berikutnya tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara majikan dengan TKI. TKI dengan agen, TKI dengan PJ TKI dengan asuransi. Bahkan TKI dengan BNP Selaku lembaga penempatan Kelaku bermasalah nih soal penempatan ke Korea Aku senggiatannya kemana? Lapor ke krisis center <laughs> nah, uh, Lalu kemudian Akses informasi Soal lowongan kerja atau job order Didominasi oleh PT atau Calo Tidak uh, Tidak mengatur Mengenai restitusi Akibat dari kerugian yang dialami TKI Belum Mengatur lembaga perlindungan TKI Oke lanjut ke bawah Nomor 4 itu pertanyaannya Apa dampak kelemahan tersebut terhadap praktik penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Dampaknya ya kalau diikuti satu-satu dari yang dijajarkan ya Dari yang atas tadi nomor 3 dengan nomor 4 Kalau karena tidak adanya tadi Kemudian dampaknya tidak ada MOU lalu kemudian migrasi mandiri dianggap ilegal, ABK tidak diakomodir, nah kemudian tidak ada jaminan kepastian perlindungan, karena hanya dilakukannya oleh swasta, kemudian uh, mulai dari pras sampai purna ya, TKI hanya ditempatkan pada ranah tata niaga, nah ini ya yang kemudian Menjadi sempit ya, ini kemudian persoalan Industrialisasi ya, <led> Industrialisasi bahasanya <laughs> Industrialisasi uh, uh, ya. Lalu aí, tidak ada lembaga pengawasan Mulai dari rekrutmen sampai dengan pengulangan peng <metal adapting> <depressed> Kemudian Nah soal tidak ada lembaga pengawasan ini Chad Kami pernah bertanya ke apa namanya Disnaker Trust melalui surat keterbukaan informasi publik itu Kita surati Teman-teman di Disnaker maupun di bb 3 tki Tanya soal mekanisme pengawasan Mereka kan mengawasi katanya Kemudian kita mau tahu Aspek apa saja yang diawasi Kemudian parameternya seperti apa yang diawasinya Nah yang muncul kemudian Pengawasan itu hanya soal administratif Dia punya SIP enggak Semakin PT itu banyak merekrut atau sering merekrut, Dukai. maka dia dapat poin baik, nilai A. Nah, lalu PJTKI-nya abangnya, abang, abangnya, mas kakaknya Bang Rahim ini kan punya PJTKI, tapi sudah tidak merekrut bertahun-tahun tidak merekrut. Takut sama adiknya. Ah itu dapat nilai E mobil mobil, mobil oh, Bu. Ada mobil mobil aja. Ya. Oke. Okay. Nah itu. Kemudian ada perbedaan kualitas pendidikan antara teman-teman TKI. Kualitas pendidikan TKI atau kualitas pendidikannya tidak terukur, tidak jelas. Saya bertemu langsung dengan teman-teman yang melakukan sertifikasi ini ya, kelayakan dia bekerja atau tidak. Ada dua. Dia kemudian eh, apa namanya? menyatakan bagaimana mungkin mas saya sendiri kemudian yang harus disertifikasi ini ada seratusan lebih ya paling saya cuma sampel saja <laughs> apa 5 atau 10 orang saja sudah cukup nggak mungkin semua masak satu-satu coba yuk ini saya hanya dikasih waktu dua hari atau satu hari di BLK itu yang terjadi uh, kemudian banyak buruh yang bekerja tidak sesuai dengan job order okay, ya kita lanjut lagi nomor lima tentang pertanyaan Ini soal draft RUU yang disusun DPR ya Kita masukkan draft RUU yang disusun DPR Bagaimana Anda menilai RUU PPILN yang disusun DPR? Nomor 5 Nah, draft dari DPR lebih mengakomodir keragaman migrasi sebenarnya Ada, ada sisi baiknya di sana Yang kemudian pada draft versi pemerintah ini hilang disebutkan di pasal berapa itu di RUUC itu bahwa migrasi itu dapat dilakukan migrasi apa ABCD. saja ABCD sampai pendidikan sektor apa itu disebutkan semuanya uh, itu yang kemudian perwakilan BNP2TKI di luar negeri ini dihapus ini ada muncul di draftnya DPR itu muncul Uh, ada ngapain harus ada BNP 2TKI lagi di, di perwakilan di luar negeri Lalu materi belum memuat tentang perjanjian bilateral Kemudian ini di dua-duanya ya dua Di dua-duanya Lalu aturan turunan dari UU yang dimaksud Belum tentu menjadi solusi bagi perlindungan uh, TKI Ini baru prediksinya kalau itu ketika Apa namanya dilakukan oke. Kemudian masih ada satu sebenarnya di draft DPR itu masih ada KTKLN dengan nama baru KPILN, Kepinan. Nah itu itu yang apa kita hapus. Tapi di draft pemerintah tidak ada. Oke nomor 6 Apakah LU yang dimaksud dapat menjadi solusi? Ini belum jelas, belum menjamin. orang undang-undang yang ada aja nggak bisa jadi solusi, belum sebenarnya jadi solusi. Kenapa? Karena dalam konsideran Itu yang paling mendasar ya soal konsiderannya saja belum mencantumkan undang-undang terkait Undang-undang tentang LPSK, undang-undang tentang keterbukaan informasi publik Undang-undang tentang pelayanan publik dan yang terbaru undang-undang desa Sehingga nanti bisa ada peran KADES ini kan hulu migrasi desa ini sudah KADES butuh dikasih peran lebih bukan hanya mencatat soal migrasi mencatat itu pun apa banyak kades jadi calo juga akhirnya gara-gara <guruh> <guruh> <Biarlah>. abang ya <guruh> ada uang di sana ada uang ya. di sana ya. <guruh> ya terus teman teman. konvensi sedau konvensi AIDO 189 wang, nah di konse di konsideran itu konvensi pbb ya yang soal belum masuk juga ya soal apa namanya Uh, Buru migran dan keluarganya ya Itu sudah ada apa Tapi dihapus Di uh, Punyanya pemerintah Itu jelas Tiba-tiba hilang Di sana hilang Di pemerintah hilang Dengan alasan Ini kan sudah di nih pakai undang-undang Nomor 21 ya 26, 26 ya Nomor 6 Nomor 6 ya nah, 2012 Oke lalu nomor Anak sama Kira -kira. terus nomor delapan aspek apa yang menjadi kunci perlindungan satu aspek perlindungan mulai dari pra penempatan hingga uh, pasca jadi aspek perlindungannya yang diutamakan bukan soal penempatannya jadi kemudian akses informasi jadi dua aspek ini aspek tentang perlindungan aspek tentang akses informasi ini yang jadi, jadi kemarin itu, kemarin itu ya, ditulis, aspek perlindungan yang mengacu pada konvensi itu lupa aspek perlindungan aspek yang mengacu pada konvensi, ya. di konvensi kan sudah diatur ya, rinci ya, ya, ya, ya, ya. Lupa oke, okay. kemudian nomor 9 menurut pendapat anda apakah RUU PBRN ini ideal uh, idealnya mencakup penempatan dan perlindungan di semua sektor ataukah sebaiknya hanya difokuskan pada BMI sektor domestik yang memiliki uh, kerentanan paling tinggi. Nah, uh, Bagi nomor 9 ya. Jadi belum kami tadi sudah mengatakan bahwa ini dua-duanya apa? Satunya sudah mulai mengakomodir keragaman migrasi, tapi yang versi pemerintah yang uh, terbaru juga malah malah tidak mengakomodir keragaman migrasi. Oke. Okay? kemudian nomor 10 agak, agak cepat nanti ganti nomor lain ini agak banyak banyak kalangan banyak kalangan berpendapat bahwa uh, salah satu kelemahan Undang-Undang 39 adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada PPTKi S dalam masalah perlindungan TKI menurut pendapat anda sejak mana tanggung jawabnya, tanggung jawab itu seharusnya diberikan uh, soal apa kepada PPTKi S ya dalam masalah perlindungan jadi uh, tanggung jawab perlindungan harus utuh itu ada di negara bukan pada sektor komersil ya itu <m> sektor komersil ya <bonsirnya> <mlesia> uh, uh, bahasanya sektor swasta komersil lagi <midt Heraus> <sm acordo> itu tetap di sana jadi uh, tanggung jawabnya nah PPTKIS Tanggung jawabnya kemudian terbatas pada Yang digagas teman-teman dicari Itu pada Hanya jadi semacam travel agent lah Hanya kemudian dia tidak sampai Merekrut kemudian ke desa-desa Yang ngurus visa lah Ngurus visa atau uh, Gitu Tiket misalkan Oke okay, itu saja Kemudian nomor 11 Bagaimana Anda menerjemahkan perlindungan pemerintah Ini nyambung ya memang ya Ah, nyambung dengan yang di atas tadi perlindungannya versi BCTKI PPTKI ya. sekarang pemerintah bagi para TKI di luar negeri dalam kondisi apa perlindungan tersebut mutlak diberikan oke tidak ada perbedaan kunci dari perlindungan yang dilakukan pemerintah khususnya Kemenlu uh, dan dan perwakilan RI di luar negeri adalah tidak ada perbedaan pelayanan terhadap TKI dengan warga negara lain yang di luar negeri, jadi ini bicaranya konteks kemudian warga negara Indonesia, perlindungan warga negara. Kemudian perlindungan mutlak diberikan jika TKI bermasalah dengan hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya, termasuk yang terakhir agak ramai kemarin juga butuh perlindungan tentang hak politik kawan-kawan. Di, di Hongkong kemarin ya agak ramai itu, uh, kemudian teman-teman. Tidak bisa mengakses hak politiknya Oke, kemudian Nomor dua Nomor dua Menurut pandangan Anda, peran apa yang dapat diberikan Kepada CSO dalam proses Penempatan Pelindungan TKI Kami di teman-teman CSO Kemudian akan Siap berkontribusi dalam soal Perencanaan pengawasan terlibat ya, Terlibat dalam proses-proses itu Proses perencanaan, pengawasan Monitoring kebijakan terkait burung migran atau TKI Lalu... 12, menurut pandangan Anda 13 Oh, 13 ya, bagaimana pandangan Anda tentang KTKLN Masih diperlukan RI mewajibkan uh, TKI memiliki dokumen tersebut? Ini menariknya kan? belum masukkan KTKLN, nenek Jadi... Uh, kalau kartu secara fisik Kita kembali ke substansi Apa sih yang dimau dari KTKLN Yang diinginkan dari KTKLN Database Awalnya Tapi kemudian Salah tafsir Dia hanya sibuk di kartunya itu Dan jadi alat kontrol lagi Untuk memaksa tawan kawan beli tk, Beli apa asuransi ya Nah Bagi kalian Tidak harus kartu Yang penting kemudian adalah Database sejak dari Hulu Bagaimana kemudian Seandainya kemarin ada Sisko TKLN Kades bisa akses Sisko TKLN nggak? Dia input kemudian Masuk keluarnya warga Jadi uh, Kami mencoba Merancang sistem untuk desa Karena itu juga sistem untuk desa Itu kan juga amanah undang-undang desa ya Nah kami merancang mitra desa namanya Nah kami Memasukkan ada bagaimana desa mencatat Nah ini Sisko TKLN harus masuk ke desa Desa mencatat proses migrasi, karena uh, peristiwa kependudukan kan ada mati, meninggal, lahir Nah migrasi ketenaga kerjaan belum masuk. masuk dalam peristiwa kependudukan Nah ini harus menempel uh, yang namanya migrasi ini dengan peristiwa kependudukan ini harus nempel harus tercatat oleh desa Jadi bagi kami nggak penting, KTKLN yang penting substansinya ya kalau mau buat bangun basis data ini karena malulah kita dari empat Undang-Undang ini ada masa jumlah penempatan TKI ini beda-beda antar uh, antar uh, lembaga pemerintah kemudian ada pastinya teman-teman NGO nanti juga beda nah itu kira-kira soal KTKLN kemudian masuk lagi pada soal apa pendapat anda tentang skema asuransi TKI yang ada saat ini Ah ini yang ngeri, asuransi ini uang besar, uang kecil-kecil yang dikumpulkan dari jutaan orang ini uang besar yang kemudian uh, Yang tadi saya bilang kami kemudian masuk pada yang kajian sudah kami bawa dan sudah kami serahkan kepada pemerintah Bahwa ada indikasi korupsi, pemerasan di sana dalam proses asuransi TKI Ya, Di mana undang-undangnya jelas menegaskan subjek hukumnya adalah TKI Itu wajib diasuransikan Artinya subjek hukumnya yang mengasuransikan, yang membeli asuransi NIPJTKI atau PPTKI yes. Tapi praktik bertahun-tahun yang berlaku Teman-teman TKI yang kemudian harus membeli asuransi Oke okay. Skema yang ada saat ini tadi ya Masih ada indikasi kemudian korupsi dan pemerasan karena TKI diwajibkan untuk membayar premi. Terakhir kemudian eh, apa namanya OJK ya Otoritas Jasa Keuangan kemudian membekukan praktik proteksi TKI ya, kemudian dan konsorsium proteksi ya eh, berserta brokernya Peladin karena hanya tunggal. Jadi ternyata ditemukan eh, tidak ini tidak wajar operasi yang tidak wajar operasi keuangan yang, operasi apa ya bisnis yang tidak wajar di mana asuransi yang 400.000, ribu, 200.000-nya ini untuk broker. Nah, broker ini enggak bekerja. Broker ini kan harusnya kemudian dia memfasilitasi klaim. Oh, mana dokumenmu? Oke, kami akan bantu untuk ke konsorsium untuk mencairkan ini. Tapi faktanya di lapangan yang ngurus klaim asuransi ya teman-teman ada di BNP juga ngurus klaim asuransi, kemudian teman-teman aktivitas-aktivitas aktivita yang menangani kasus juga ngurus klaim itu kerja kerjanya broker sebenarnya mas harusnya. Nah BCTKI juga uh, nguruskan asuransi itu jadi kami sedang masukkan itu ada ada kajian hukumnya bagaimana kemudian asuransi ini beroperasinya sudah mengarah ke Aspek korupsi pemerasan Lalu asuransi harusnya untuk pra mengikuti ketentuan dalam negeri Mungkin kita sudah punya skema BPJS Bisa nggak ini kemudian mengakomodir uh, pra Proses pada pra Untuk asuransi di luar negeri Bisa nggak kemudian dalam MOU uh, Itu ada disebutkan bahwa Mau pakai pekerja atau mau membekerjakan orang Indonesia ya harus prasyaratnya ini, kamu mengasuransikan masuk dalam skemanya dalam MOU oke okay. kemudian nomor 15 bagaimana anda menilai praktik tes kesehatan yang diberlakukan oleh CTKI satu, tidak ada standar yang jelas soal sarkas teman-teman yang mau ke Korea ini jadi persoalan kasus besar juga soal sarkis bagaimana kemudian banyak yang gagal berangkat ke Korea dia periksa di rumah sakit di daerah lolos uh, fit, fit di banyak menempa, apa, beberapa ini fit, tapi ketika periksa di BNP unfit tapi di belakangnya ada fit wanipiro wow. <laughs> jadi <laughs> nah lalu Uh, kemudian komponen dan operasional pemeriksaan tes medis tidak standar Jadi gimana ya Saya melihat uh, rekapnya tes medisnya kawan-kawan itu detail sekali Ada soal darah, ada soal kemudian AIDS, ada soal kemudian kehamilan Macam-macam Ini diselesaikan hanya tidak kurang di bawah 5 menit Sudah selesai, wow canggih ini Tapi setelah saya klarifikasi, saya, saya tanya teman-teman yang medis betul tes untuk AIDS memang bisa di bawah itu tapi kan ada banyak yang lain juga ini yang, yang kok cuma 5 menit selesai ini kan jadi. Betul. terus kemudian ini ada korupsi ini sudah bukan indikasi sebenarnya ada, ada, iya bu, uh, ini tidak, jadi BNP menerap, mewajibkan uh, bukan, bukan, bukan korupsi ya, tapi pemaksaan ya tepatnya bukan korupsi tapi pemaksaan tes medis jadi BNP membuat aturan baru yang ini tidak ada dasar hukumnya hanya didasarkan pada surat dari direktur penempatan ya Bahwa teman-teman yang cuti yang ngurus KTK lain harus tes medis lagi bayar 125 ribu Nah itu di bb 3 tki ada makanya ada klinik-klinik itu Nah itu nggak ada dasar hukumnya nggak ada Uh, ininya tapi kemudian mereka kemudian memaksa teman-teman yang cuti pulang ayo tes medis lagi padahal teman-teman di Singapura tiap 6 bulan itu Singapura menerapkan peraturan ketat untuk tes medis di Hongkong juga negara Hongkong menerapkan uh, peraturan tes medis yang ketat juga itu kasus soal tes medis uh, lalu nomor 16 apakah anda setuju pengaturan batas minimum usia dan pendidikan dalam proses penempatan TKI luar negeri soal usia kami setuju ada batas usia sampai kemudian ia minimal di mana soal emosi dan soal ininya sudah ini ya di usia yang pas gitu untuk bekerja memang layak bekerja tapi soal pendidikan ini memang sudah di review oleh kawan-kawan PJTKI -kawan Asosiasi PJTKI. Karena memang dan kami dalam posisi ini mengikuti putusan MK bahwa memang uh, soal soal pendidikan ini tidak tidak ada hubungannya dengan kerja orang pendidikannya hanya SD tetap berhak untuk bekerja uh, tinggalkan dia kerjanya di apa dulu standar apa namanya skillnya yang mungkin tapi kalau pendidikan formalnya ini kami tetap mengikuti putusan MA dan MA ini yang menyetujui apa yang di digugat oleh kawan-kawan dari TKI atau oke okay. kemudian uh, asuransi, kemudian batas minum usia nomor 17 apakah Anda menunggu mendukung wacana penghentian TKI sektor domestik ke luar negeri tidak dong, karena uh, asas paling dasar dari undang-undang dasar kita Uh, regu, apa, uh, menjamin ya Konstitusi itu menjamin Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pekerjaan Jadi uh, Nah yang sering kami lakukan uh, Di daerah adalah Kita sebenarnya tidak perlu Melarang kawan-kawan untuk bekerja ke luar negeri Tapi bagaimana Kemudian Memoptimalkan mem potensi desa Membangun daerah Ini yang penting sehingga tanpa kita melarang dalam kurun waktu 5-10 tahun ketika ini digarap serius ini orang sudah mikir ah ngapain jauh-jauh kerja di Malaysia kalau ah, kerja di badan usaha milik desa saja kita sudah dapat ah, lumayan ah, ini tapi, jadi saya, kami lebih memilih ke sana daripada melarang orang untuk bekerja ke luar negeri oke okay? lalu 18 apa pendapat anda tentang Perpanjangan kontrak secara mandiri Mana mas 18 Nah kontrak mandiri ini bagus Karena uh, Ini sangat memotong banyak operasional Soal rekrutmen ya. uh, Artinya yang sering terjadi dalam kasus Biaya penempatan berlebih adalah karena Ada cas-cas yang banyak TKI kemudian agensi di luar negeri Kalau kemudian ini bisa mandiri Teman-teman bisa Mengakses dari internet Ada job di mana Bahasanya calling bisa ya Ini lebih bagus Kemudian, nah syukur kemudian undang-undang ini RUU ini Juga mengatur Soal bagaimana kawan-kawan yang statusnya TKI mandiri hmm. Itu Lalu penutup Apakah hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri ini khusus kepada Kemenlu ya? Rekomendasinya Rekomendasi. Satu, memperkuat peran Kemenlu dalam perang uh, perjanjian bilateral dengan negara penempatan Harus ada kewenangan soal ini dan diperkuat ya uh, Kemudian memperkuat diplomasi terkait dengan aspek perlindungan Masa dia bisa berapa? 21, 21 M Nah bukankah kita punya banyak pakar-pakar fikih? Bukankah kemudian apa namanya Arab Saudi juga negara Islam yang pakai asas fikih yang jelas, hukum yang jelas bahwa diat itu ternyata dalam ranah hukum agama Islam itu ada batas kewajarannya. Ini wajar atau tidak? Nah, kenapa tidak dilakukan Kemudian, apa namanya? Diplomasi, uh, diplomasi ala fikir, agama ala ya, ala Apakah dalam tanda petik, kemudian di bahasa kanan, ada mafia diak, jangan-jangan ini <laughs> Nah, uh, ini karena jumlah yang besar dan harus menguras apa ya, uh, sumber daya negara juga Oke, okay, itu soal diplomasi-diplomasi uh, yang seperti itu, jadi dan ada yang banyak mengantri ya di belakangnya Satinah ya ini kan juga butuh kemudian kajian khusus oke kemudian membuka pos-pos pelayanan dan pengaduan di luar KJRI ya seperti yang di luar kawan-kawan Filipina ada di luar ini ya kayak apa ya istilahnya ya pos-pos pengaduan sehingga aksesnya itu bisa, bisa cepat mungkin teman di BMISA bisa ceritakan bagaimana situasi geografisnya untuk mencapai KBRI atau KJRI? Ya. Ya, sekilas saja oh ya, mas. Oh. Sekilas saja. Uh, sebetulnya kemarin sudah disampaikan agak sedikit, anu ya. ini cuma paling tidak ini menambahkan dan memang ini uh, sebetulnya kemarin sudah disampaikan mas Pak sudah nyampe ke Pak Iqbal dan kita. Banyak nomor kami di luar ruangan yang memang cukup hari ini kita katakan memang walaupun sudah sedikit ada perubahan sekarang, jadi KJRI eh, Jadi karena kami memang di, di Jendak, ya pusatnya di Jeddah. Jadi memang eh, KJRI eh, hari ini kita merasa bahwa KJRI ini cukup mungkin sudah ada mulai apa ada gatel-gatel itu tempat duduknya karena memang merasa sedikit apa terusik dengan ulah kita yang sementara ini mungkin eh, dari mulai datangnya kasus masalah dan lain sebagainya mungkin yang dulunya memang cukup adem ayam ketika kita lahir memang sudah artinya membuat mereka tidak nyaman sehingga gesekan-gesekan eh, kecil sing terjadi Sampai ya artinya ketika kita mendampingi, katakanlah TKI yang bermasalah itu cukup, cukup sulit dan memang seolah-olah harus pakai yang gitu Jadi harus ada uh, janji dulu, kemudian uh, apa uh, mendatar dan lain sebagainya, ini juga cukup, sebagainya Gambaran mas, titik terjauh kawan-kawan di wilayah mana? Ya, untuk ke, ke, ke KBRI ini paling jauh dari mana dan butuh waktu berapa jam ke sana? Oke, okay, ini ini mungkin uh, ini baru kita baru menggapai mungkin uh, Madinah, Jeddah, uh, Mekah Taib Jadi untuk yang yang di luar kita cukup kesulitan. Memang katakanlah mis, ketika ada yang masalah misalkan harus nyeberang misalkan kalian misalkan dari Al Gazim itu bukan uh, jarak yang dekat. Jadi berapa? kita sendiri cukup Al Gazim mungkin perjalanan itu enam jam. Dari. Mungkin sekitar tujuh jam, Mas. tujuh jam lah. 7 7 sekarang di perjalanan itu cukup, cukup artinya cukup kita. Inilah. Makanya kita berusaha membuka cabang ini yang di Damang, cuma belum terbentuk. Jadi ya, yang mana daerahnya lebih terdekat sekarang mulai kita arahkan ke Liat okay. Jadi mana yang lebih dekat kita arahkan ke Liat nah yang yang lingkungannya lebih dekat ke kita, baru kita tangani langsung okay. oleh kita. Gitu. Jadi harapan kami nanti ada kajian khusus lah tentang geografis ini ya. Tentang spasial wilayah ini, Kru, apa, peta teman-teman di sana itu di daerah mana? Nah, yang kerumunan ini yang kemudian ada pos atau basisnya apa nanti? Yang jelas di luar, di luar ini ya, di luar hanya KBRI dan KJRI. Menambahkan sedikit, Mas. Ya. Jadi harapannya memang ke pemerintah ini, makanya kenapa kita mencoba mendorong ingin... Yang namanya, walaupun memang ini semacam ungkapan tadi pagi Pak Iqbal Jadi sekalipun ini sudah melebihi kapasitas itunya Namun ini boleh Bapak menyatakan gitu Tapi kita juga mendapatkan jawaban itu dari orang-orang Kak ini sendiri Kami ini kekurangan orang gitu Pak Jadi itu juga ini Jadi apalagi mungkin ini PR juga ketika harus misalkan yang di pelosok-pelosok kayak SD Romismu Saya dan sebagainya untuk menjaga itu TKI bermasalah ini Saya yakin di sana masih banyak Cuma persoalannya ini masalah Teknis ini kayak kaya yang tadi kita sebutkan Siang itu yang perubahan. menjadi kendala gitu. Jauh. Tapi harus memang ada upaya lain untuk uh, supaya ini TKI ini terinilah. Te ada gitu. ada juga model mungkin people to people movement ya, sering membantu. Ada ada kepedulian kemanusiaan dari kawan-kawan seperti teman-teman BMSA. Nah ini bisa jadi relawan mungkin ya. Jadi pasukan yang bisa diakomodir. Uh, oleh teman-teman di uh, perwakilan Oke, okay, kemudian membuka pos-pos layanan dan pengaduan di luar KJRI Oke, okay, sudah itu Kemudian melakukan verifikasi job order Kemudian verifikasi agen dan majikan Kalau agen, uh, Singapura bagus itu Singapura sudah menerbitkan buku um, Buat sertifikasi ya, soal agen Jadi kalau di luar yang terus Sertifikasi oleh uh, Singapura Dia tidak Tapi bisa ya, di uh, Tidak bisa merekrut Sayang dokumen itu masih Tidak bisa diakses oleh kawan-kawan Komunitas migran Pak <laughs> Jadi baru kami kemudian main Baru dikasih <laughs> Tapi teman-teman organisasi di sana lama sekali Belum dapat Oke okay, itu Kemudian uh, Menjadi koordinator dalam Menyusun roadmap perlindungan TKI Tadi sudah ada apa, dokumen yang disubmit ke Pak Presiden nah mungkin uh, hmm. juga ada roadmap jangka panjang lima tahun ke depan akan pelindungannya seperti apa atau uh, itu ya terkait dengan uh, kewenangan juga nanti kemudian melakukan kerjasama dengan organisasi pengacara di negara penempatan ini untuk kemarin jadi diskusi kita kita persoalannya uh, kemudian berbiaya mahal Nah, tapi ada volunteer juga sebenarnya yang bisa uh, diakses kemudian melakukan kerjasama oke okay. karena ini terkait kayak gini ada kawan kemudian bermasalah hukum di Makau uh, kemudian yang terjadi adalah teman-teman disuruh milih mau pakai pengacara mana nah di sana ada pengacara dari gereja akhirnya kawan-kawan milih dari gereja nah mungkin yang kom-komo kayak gini bisa di ini di apa jadi lakukan kerjasama oke kemudian KJRI memfasilitasi pembentukan organisasi atau serikat buruh migran di negara penempatan jadi uh, bagaimana kemudian dalam undang-undang tiga -Undang atau oh, undang-undang yang baru nanti revisi ini juga mengakomodir keberadaan serikat buruhnya nah itu Terakhir, sudah bagaimana penilaian Anda terhadap kegiatan diskusi ini? Bagus karena melihat kelompok advokasi berumikan dan kurang bagusnya karena pertanyaan ini kita dapat di lokasi, Pak. Jadi mungkin kalau bisa di email sebelumnya, kawan-kawan bisa menyusun lebih rinci lagi aspek-aspek yang lain. Jadi ini kagak, agak kaget juga. Waduh, nggak bawa dokumen persandingannya, ada yang... Uh, ini, Nah, ini mungkin... Masukannya itu saja Kalau kemudian nanti ada FGD lagi Kira-kira uh, Yang menjadi bahan FGD-nya Bisa kami peroleh lebih dahulu Itu Bu, terima kasih eh, Terima kasih Luar biasa nih Bu 30 menit ternyata mbak tidak jadi 15 menit ya nah, 15 menit tadi kecepatannya jadi ekspres banget jadi kita sepakati gimana kalau ini yang presentasi pertama ini langsung tanya jawab karena kalau makan nanti hilang moodnya ya kan hilang karena sambalnya hilang jadi mohon ini diberi masukan terus tadi yang diusulkan apabila ada pertanyaan mungkin mas Ibal nanti bisa ini silahkan lewat email karena ini kan pertanyaan yang sudah dipaksakan, maaf ya, nah, karena sudah dibuatkan, nah, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan di luar ini, terus usulan-usulan silahkan nanti di-email, nanya-emailnya kepada Mas Iqbal, siap ya Mas ya? Oh, lagi Oke, oke, okay, okay. monggo, silahkan yang pertama yang mau nanya nih, Mbak Siti tolong disini. Ya Mbak, munggu, Mbak da dari mana nih produk uh, eh, Wonosobo? Wonosobo Mbak siapa? Nyatanya Wonosobo ngetopnya. Terima kasih, Terima kasih. Dari Saya hanya akan memberikan uh, satu aja yang nomor tiga poin pertama. Hmm. Itu tentang kelemahan ya. Tolong ditunjukkan di show yang ini nomor tiga. No menurut pandangan Anda apa sebenarnya ang tahun 2004 yang tadi sempat menyinggung tentang hubungan bilateral nah uh, selama ini kan kita tidak tahu publik juga tidak tahu siapa yang melakukan itu kenapa Indonesia bisa sampai menempatkan PKI ke negara yang non bilateral hmm. Nah karena pada akhirnya saya yakin Ken Lo juga sepakat uh, teman-teman yang bekerja di negara non bilateral itu ketika ada masalah kan dilimpahkan ke Kemlu. Tapi saya nggak tahu ketika uh, hubungan bilateral ini ada MOU pemerintah Indonesia dengan negara penempatan itu Kemlu ada pesanan MOU nya atau tidak? Gitu. Nah kalau memang uh, ya itu kan jelas menangar hukum. Nah uh, mestinya ketika akan ada MOU negara Indonesia dengan negara penempatan dan uh, itu harus di negara bilateral. Mestinya itu kan menjadi kewenangan kemru Bukan kalau selama ini yang saya dengar itu kan Dari Kemenang Keteran yang melakukan itu Nah ini harusnya menjadi kewenangan Karena hubungannya dengan negara penempatan Dan selama ini juga kalau kita lihat Uh, misalkan ada uh, TKI yang mau dikumpul contohnya itu semua kementerian berbondong-bondong ke sana nah, ini kan nggak hmm. efektif hanya menghabiskan anggaran tetapi kita tidak tahu mana sih yang, yang ini harusnya tupoksinya siapa gitu nah uh, mungkin ke depan Kemlu mau masukkan di uh, revisi undang-undang 39 ini lebih menekankan bahwa Kemlu yang mempunyai hak atau yang mempunyai kewenangan untuk melakukan undang-undang sendiri Terima kasih, kasih oke. Okay, terima kasih, Mbak. Monggo, saya kira dikumpulkan dulu aja semua, baru kita jawab. Okay. Uh, mungkin Pak Iqbal tidak kesini, jadi kalau ada jawaban-jawaban yang ini, silahkan nanti dijawabnya. Masukkan ya, hmm, oke. Okay. Oke, karena ini penguatan tapi kalau tertentu yang perlu dijawab nanti dijawab. Yang nggak perlu sebagai masukan aja. Monggo, Iya. Dari tadi dari dari dari. Dari. sih bawa Oke, terkait apa? untuk presentasi kelompok 1. Cukup komprehensif, tapi saya mau mempertanya, uh, mempertanyakan beberapa hal terkait pertama uh, pengaturan mengenai lembaga perlindungan TKI Oke, nomor berapa ini mbak? Biar... Saya nggak tahu butuh, oh, ya? kelompok ini bisa cari tadi di balik uh, Usulan mengenai adanya lembaga perlindungan TKI kalau oh, saya agak kurang sepakat dengan unsur ini, kenapa? Karena sebenarnya tugas perlindungan TKI itu melekat pada setiap kementerian atau lembaga negara yang terkait dalam proses migrasi Jadi saya tidak terlalu sepakat ah, di bentuknya sebuah lembaga perlindungan Nanti ujung-ujungnya kayak BNP 2 TKI lagi, jadi males kan? terima kasih Itu yang pertama Yang kedua, terkait uh, tadi perjanjian Indonesia dengan negara lain uh, kalau koreksi saya kalau saya salah, karena sebatas pengetahuan saya Terkait perjanjian ini tidak perlu diatur dalam Undang-Undang uh, PPI Karena sudah ada Undang-Undang Perjanjian Perjanjian apa ya Pak? Oh, perjanjian Internasional ya, sudah mengaturnya Jadi, uh, mungkin bisa lebih fokus kepada bagaimana ada uh, itu sudah masuk ke dalam, ini sih, ke dalam hal teknis bagaimana sesuai usulan masyarakat sipil selama ini kita mengusulkan adanya list, blacklist uh, negara-negara begitu kan yang memang tidak ada perlindungan dan 3924 juga sebenarnya itu emang nggak pernah dilakukan saja selama ini begitu jadi um, ini mengenai uh, poin tersebut ya, begitu tanggapannya ya. nah lalu kemudian terkait KTKLN Nah, ini emang eh, masih pro kontra, ya. Tapi, eh, pro kontra itu, saya rasa, bisa kita di masyarakat sipil sendiri masih pro kontra. Apakah dihapuskan atau tidak, dan saya tidak menutup mata akan argumentasi-argumentasi di belakang itu. Waktu itu, saya bersama Mas Lamo ya, invest kami LBH Jakarta eh, menangani begitu banyak buruh migran eh, yang menjadi korban KTKLN saat mereka harus pulang mau liburan ke sini uh, Idul Fitri, lantas mereka harus kembali tapi karena ada KLN mereka dihambat di bandara-bandara begitu ya. Nah uh, lalu implementasi di beberapa daerah Indonesia implementasi oleh lembaga imigrasi misalnya, oleh ya oleh, uh, oleh uh, imigrasi itu berbeda-beda di Jogja dia dibebaskan tanpa uh, KTKLN di Jakarta sangat begitu ketatnya tidak di Bandung ya mas? Yang boleh ya mas? Tidak boleh juga Oh, Bandung nggak boleh juga ya Pak ya? Oke. Okay. Hanya Jogja Hanya Jogja oh, jang, Karena itu pun uh, ada advokasi dulu Sebelum ada kasus teman-teman invest pernah menyurati Begitu Nah um, Itu kan urusannya KTKLN begitu Tapi setelah saya kaji lebih lanjut Saya lihat lebih lanjut Persoalannya sebenarnya bukan KTKLN-nya Persoalannya sebenarnya ada ketidaktersediaan informasi yang benar Dan Uh, penyelewengan implementasi prosedur seperti yang Mas Lamu tadi sampaikan bahwa saat teman-teman itu mau mengurus KTKLN dia harus bayar asuransi dulu jadi sebenarnya KTKLN dia gratis jadi menurut teman-teman karena, karena di kealur dia nggak bayar asuransi teman -teman. meski dia sudah punya asuransi teman -teman. dia nggak bisa dapat KTKLN teman -teman. nah ini kan teman -teman. soal bagaimana sistem diimplementasikan kan begitu tapi uh, uh, tujuan dari adanya KTKLN itu sendiri awalnya adalah satu data jenis gitu. Nah, ya. tapi uh, Kalau hanya database Menurut saya dengan cita-cita Indonesia Pemerintah dengan one single identity saya itu bisa dilakukan Tapi kan itu masih mimpi yang jauh banget IKTP ini saya belum bisa diproses begitu. Jadi, uh, itu ntar dulu Tapi KTKLN Nanti masukannya lebih fokus lagi Di kelompok kami, nanti KTKLN bagaimana Bahwa kalau memang KTKLN ini Mau diadakan Tolong dibenahi uh, apa namanya fungsinya lebih pada mendukung fungsi perlindungan misalnya yang kartu asuransi yang kartu memperoleh bantuan hukum gratis ya kartu apapun itu pada KKLN karena dia buruh migran begitu jadi uh, mungkin kita bisa diskusikan itu bersama-sama di forum ini terima kasih oke terima kasih Mbak mungkin ada lagi yang dari grup sini masukannya Cukup, grup sana? Cukup, ini kayaknya grup sini sudah lapar nih Jadinya cukup <laughs> <gul> ya. Ya. ya Tapi ini <gul> bagus juga Monggo, ada yang mau? Oh, ya. Kelas? Adi. Oh ada? Oh ya. yang belakang masih ada kok, yang ditanya sini aja Masih satu mbak ini Peninjau, observer nih ya uh, saya mau Berdiri, berdiri, berdiri. Dak fair, Tadi berdiri oh, kok, ayo Saya mau tanya, sebenarnya dari pertanyaannya juga ada yang mau saya tanyakan -tanya juga. Uh, pertama terkait kita nggak pernah membahas tentang kontrak kemarin kan dalam hasil riset ini sebenarnya persoalan kontrak tuh punya banyak persoalan dari kejadian tempatan, kontrak kerja, berupa kontrak kerja nggak bisa diakui di luar negeri nggak ada standarisasi gitu ya. Padahal itu yang paling penting. Jadi itu catatan hukum yang paling penting oleh di perbankan bilang dengan pihak uh, pemerintah kerja gitu ya nah itu eh, kita dari tadi saya perhatikan ya, tidak mengkonsipul dan itu dari tadi kan juga belum bisa address ke situ gitu ya uh, lalu yang kedua saya dari tadi perhatikan untuk dalam undang-undang tiga sebenarnya, sebenarnya sanksi terhadap yang mem, yang harus bertanggung jawab uji segarat uh, itu sangat lemah gitu ya termasuk juga sanksi kepada BPTKIS juga sanksi lemah gitu ya nah itu Uh, apa itu semua itu tidak dialokasi padahal itu yang paling jadi sanksi untuk kurung hukumannya yang tidak tidak apa yang uh, itu besar tapi <tik> yang harusnya penyewa kewenangan untuk dan uh, memastikan bahwa terjadi, <tik> itu, itu, itu tidak ada nah itu kita tidak mengasih sama sekali tadi di padahal ada poin nomor dari pertanyaan tentang undang itu ada <tik> di oke ya, jadi saya kira itu yang jangan apa uh, perlu kita tegaskan apalagi kita udah sebenarnya kalau mau tadi pak Iqbal mengatakan bagian dari, dari sifis, sifis, service gitu ya itu layanan publiknya kita udah punya undang-undang layanan publik maksudnya kok gitu jadi saya kira kita harus lihat agak lebih komprehensif uh, ada sekian banyak undang-undang lain yang bisa kita gunakan untuk memastikan perlindungan uh, apa uh, bagi publik itu uh, bisa tercapai cuman Mungkin dalam nanti di RUU itu harus bisa dikoderasikan Sembikian rupa Terima kasih monggo oh, Mas artinya yang mau nanggapin ini ya, yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih uh, Nanti biar ditambah ke teman-teman yang lain Untuk uh, uh, Bang Kalau uh, uh, Mbak satu dan tambahan ya Artinya tidak perlu kita jawab tapi mungkin itu masukan ya selama ini kita nggak tahu siapa sih yang punya wewenang untuk melakukan perdata lachrymen sebelum jawaban order itu keluar Nah terkait pertanyaan uh, apa perlu tidaknya apa uh, lembaga uh, perlindungan ya saya kira kalau kita mengevaluasi tentang keberadaan selama ini ini kan praktis kita eh, sulit untuk menemukan siapa sih yang bertanggung jawab untuk melakukan eh, pengawasan, perlindungan, melakukan apa eh, eksekusi dan kemudian punya menang untuk oh ini salah, PTKH harus bayar sekian, ini asuransi harus bayar sekian. karena yang ada sekarang adalah eh, mekanisme yang tidak tertulis, yaitu mekanisme penyelesaian secara mediasi. BNP ketika dilaporin tentang ini uh, yang meninggal dunia belum habis kontraknya adalah uh, harus mendapatkan asuransi tapi BNP itu sifatnya kan hanya mencatat kemudian uh, mendatangkan PJDKI dan korban yang didatangkan kemudian ada pendamping kalau toh itu kemudian uh, diundang oleh BNP pjdki nya dan asuransinya datang dalam satu hari datang kemudian ada kesepakatan untuk melakukan pembayaran dan itu pun juga ada apa namanya eh, kalkulasinya kalkulasinya nanti eh, harus dihitung apakah ini kemudian penyebab meninggalnya apa? padahal di permen itu penyebab yang di, dicantumkan dalam komponen itu adalah eh, asuransi adalah meninggal tidak disebutkan meninggal karena penyebabnya atau menjel. tapi di asuransi itu juga punya argumen lain ini meninggal karena Misalnya sakit perwadah itu tidak mendapatkan asuransi. Ada hal-hal banyak hal-hal lain yang kemudian juga tidak bisa dipastikan bahwa TKI yang terlanggar haknya itu mendapat hak yang semestinya <tuh> baik asuransi maupun hak ganti rugi yang lain. Misalkan tiga bulan di PHK itu pun juga sulit untuk membeta apa uh, uh, ini uh, asuransi itu yang dikembalikan semua asuransi. PAK asuransi, meninggal dunia asuransi, pelajaran seksual asuransi, jatuh dari ketinggalan asuransi Dipindahkan dari negara satu ke negara lain asuransi oh, Mungkin akan banyak lagi asuransi-asuransi dari itu ribetnya luar biasa Pertanyaannya, lembaga mana yang mempunyai apa, kapasitas menang untuk melakukan eksekusi Yang kemudian mengadili bahwa ini yang salah, ini yang berbahaya sekian, itu tidak ada sehingga loss apa istilahnya dilepas di begitu saja kalau toh pendampingnya Pak Abdul Sitorus yang kapasitas sebagai pengacara takut mungkin asuransi akan bisa beri itu pun hanya diberi setengahnya Pak waktu itu yang kasus PHK sepihak dari PT Sinetsum Malaysia padahal PHK masal orangnya ratusan itu mestinya PHK sepihak dalam kepmen itu permen asuransi itu kan harus mendapatkan sepuluh juta dari tiga bulan lebih yang di PHK oleh uh, pihak perusahaan harus mendapatkan sepuluh, dua puluh, lima puluh persen dari dua juta dan itu bisa berargumen bahwa ini karena apa? PHK karena krisis global nggak ada alasan krisis PHK ya PHK karena apa itu? nah ini kita belum menemukan banyak lagi yang lain misalkan PJTKI ternyata tidak punya job order record. Ini kan nggak boleh. Mestinya job order ini menjadi persyaratan kegregrot itu harus ada job order dulu. Job order tidak ada job order record. Kemudian tiga bulan di penampungan atau 5 bulan di penampungan sudah meninggalkan keluarga tidak bisa komunikasi, ada informasi anaknya sakit. Kemudian mau pulang harus membayar, dihitung kamu tiga bulan di penampungan itu sudah PJTKI-nya sudah mengeluarkan uang untuk paspor sekian, untuk biaya makan sekian, kamu ngambil sabun sekian, kamu sudah tidur di sini sekian, dihitung tiga bulan itu sudah 8 juta. Ketika kemudian kerbannya ke kita, kemudian melaporkan BNP dan apa itu uh, Dan Naker Dia kan memanggil PT PT-nya Menunjukkan itu namanya Surat perjanjian penempatan Itu sudah ditunjukkan Ini kan multitapsir Kemudian BNP dan Naker itu hanya Ini gimana rundingannya Akhirnya Kalah Si PJTKI, apa PTKN nya kalah Harus membayar Akhirnya 3 juta Di ringan Ini kan apa Ini nggak ada yang memberikan ekskusi Itu loh karena kalau konteknya misalkan dipidanakan unsurnya juga kita kesulitan itu karena misalkan kita mengacu undang-undang perselisihan industrial nomor 13 tahun 2000 apa 2000 berapa empat itu empat 2000 itu kan ada namanya mekanisme penyelesaian perselisihan ini enggak ada nah kalau undang-undang ini nanti kita tuh tidak mencantumkan siapa yang sebenarnya dikasih wenang untuk penyelesaian ini lembaga apa, -apa? itu lembaga pengawasan apa ini yakin seyakin yakinnya akan terulang lagi walaupun mungkin pak jokowi punya roadmap untuk perlindungan sekian-kian karena ini yang menjadi dasar Bukan. itu jawaban yang kedua masih terkait ya. dengan apa perlu tidaknya Uh, diatur dalam undang-undang itu tentang bilateral agreement ya ini tadi hasil diskusi kita bahwa selama ini yang kita petakan bahwa sebenarnya sebelum keluar job order bahkan bukan bukan sebelum keluar job, job order sebelum Indonesia itu kemudian ada pengiriman TKI ini sebenarnya mulai siapa sih? karena kita Seolah-olah kita ini nol sama sekali nggak ngerti apa-apa Artinya ini gak mungkin tidak ada namanya diplomasi Asumsi kita ketika Indonesia tahun 80 Sudah ngirimkan tenaga kerja ke Saudi Arabia Asumsinya adalah diplomasi. Jadi ada diplomasi Asumsi lah ya ini kita bicara asumsi Ketika kita misalkan oh Kapan mulai Hongkong itu dibuka Asumsi kita KBRI apakah KJRI Atau sudah punya Yakin sudah diplomasi. Pertanyaannya diplomasi ini siapa yang melakukan? Apa Naker? Apa Kemlu? Terus misalnya Kemlu bawa siapa kan gitu? Kalau perjanjian perdagangan kan bawa orang-orang investor investor itu dibawa untuk diplomasi kemudian tanda tangan. Pertanyaannya kapan siapa ini yang menandatangani ini? Kemudian keluarlah namanya agen di sana yang kemudian minta namanya job order ke Indonesia. Para user-user, ibu misalkan calon calon majikan datang ke mas lamu ke agen daftar saya membutuhkan orang. Kemudian Mbak Siti membutuhkan orang, ngumpulnya 100 Ini datangnya nggak ke pemerintahan Hong Kong, tapi ke KPKJRI setempat ke agen agen ini KPKJRI tempat dengan bawalis itu. Berdasarkan apa itu kok melewati pemerintahan di Hong Kong, melewati pemerintahan di Saudi, sama sekali nggak diketik. Apa indikasinya kita tidak tahu? Indikasinya jelas, Bu Ketika kita melaporkan kasus ke mana KBR, misalkan ke KMLU Mas, ini ada kasus di, di Arab Saudi Namanya ini, binti ini Dilihat, wah, jauh dari KBRI Mas Itu di perbatasan tabuk lah putih itu Pertanyaannya, kenapa tahu jauh itu jawab order keluar? Karena kalau gak, gak, kalau misalkan diketahui bisa diverifikasi, ini kan job order tidak bisa keluar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya kemudian munculkan, apabila di dalam revisi undang-undang 39 ini tidak menyantumkan tentang siapa yang punya undang bilateral agreement dan apa muatan-muatan yang ada dalam MUI atau bilateral agreement, maka tidak ada cantolan akan membuat PK-nya. Ung PK itu kan kesepakatan yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah di luar PK pun sekarang dikangkangi PK di sini tanda tangani di luar tanda tangani PK belakangnya di sini karena tanda nih anehnya ini kesenjangan diplomasinya di sini setempel dalam PK itu yang merekomendasi PK adalah satu agen di sana bu yang kedua PJTKI di sini yang ketiga, majikan di sana Yang keempat, TK yang di sini Yang kelima, perwakilan itu ada Stempel, kemudian naker juga ada Ini kan stempel Pemerintah sana, kosong semua nggak ada nah, Pertanyaannya, kenapa ini? Ini kan diplomasi yang timpang, enggak level Kita pakai stempelnya naker ada stempelnya negara KPR ada, tapi pemerintah sana enggak stempel, yang stempel adalah swasta Nah ini kan timpang, kita itu negara kita pertaruhkan pada pihak swasta Harapannya jangan seperti itu lagi, ini kan sudah menjatuhkan kita dalam level diplomasinya Bagaimana itu diatur, makanya itu muncul tadi dalam diskusi kita, bagaimana, ini kan usulan Bu ya Kalau misalkan dalam undang uh, provinsi ini memasukkan itu sehingga misalkan itu nanti ada apa ada mandat dalam undang-undang bahwa Kemlu apa melalui KBRI melakukan bilateral dulu kemudian materi nanti dicantumkan apa aja yang berwenang untuk di dalam klausul bilateral itu misalnya a perjanjian mengenai pemerintahan Indonesia dan Hongkong tentang penempatan TKI ke apa penerimaan dan ke Hongkong satu hak dan kewajibannya pemerintah apa sehingga ketika ada masalah kita tidak bingung nyari TKN yang ada di belusukan di tabuk, tapi cukup kita uh, minta uh, pemerintah di Saudi Arabia ini wargamu melanggar saya nggak bisa ke rumahmu saya nggak bisa ke agen datangkan dia kasusnya ini jadi kita nggak nggak mau pusing kita harus belusukan terus nggak mungkin juga di sana itu akan dibelusukan nah kira-kira seperti itu Kemudian yang lain mana tadi jatuh. Kemudian eh kontrak kerja yang disampaikan itu ya belum ya, rinci. ya, belum, ya belum rinci belum rinci. Rinci. Tadi yang kita sampaikan sebenarnya tentang orang itu verifikasi ya kontrak kerja di ujung ya job order. <laughs> job order dulu yang harus diverifikasi karena job ordernya majikannya. A ah, ternyata di kontrak kerja majikannya B, itu kan harus ada muatan verifikasinya apa tuh verifikasinya. Nah kemudian tentang uh, pep, apa? Betandang sanksi. Uh, KTKN perlu tidaknya memang perlu banyak didiskusikan karena menurut diskusi kita KTKN itu hanya tool, instrumen yang bisa itu kalau tool itu kemudian bisa menjamin. Tadi yang disampaikan oleh uh, Mbak Tiwi Saya kira nggak masalah Bukan hanya sebagai ini berhak untuk asuransi Berhak untuk mendapat perhatian hukum Berhak untuk mendapatkan apa uh, kredit Bahkan bisa jadi item, nggak jadi soal Yang jadi pertanyaan ini kan Pola pikir pemerintah belum semua seperti itu Apakah perjuangan ke DPR Hal itu kira-kira diterima tidaknya Kan perlu kita pikirkan juga kan tentunya ini karena kita mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak dipengerti oleh DPR sehingga pilen itu lolos dan materinya tetap seperti uh, sekarang sehingga yang ada adalah jadi persyaratan yang memberatkan. Nah, ini yang makanya kita delete tadi. Tapi kalau itu saya tidak nah, enggak masalah. Nah, nanti apa untuk yang lain biar Mas Lamu. Ya, nanti kita soal KTKLN karena ada agak, agak jadi tradisi kita ya di pemerintah, di apa teman-teman di DPR juga Ketika pola-pola model kayak apa pengadaan uh, sifatnya Apa yang kayak gitu-gitu, KTKLN gitu semacam KTKLN, oh, Ini iya. semangat, senang, <laughs> berpotensi proyek Nah, oh, iya. ini terbukti kemarin kita curhat uh, bahwa anggaran untuk KTKLN memang sangat ya. besar Dimana kartu itu kemudian dihargai dalam tendernya melalui kita mintain surat informasi publik itu eh, yang terakhir di tahun sampai 50, 50 miliar di tahun 2013 saja itu 50 miliar untuk kartu terus ditambahin sama Pak Iqbal dapat informasi juga bahwa per kartunya itu bisa sampai mencapai 20-25 ribu nah eh, itu yang kemudian kita agak hati-hati pada konteks itu kemudian substansinya hilang tapi jatuhnya teknis eh, semacam itu Ya kita maulah kemudian ada pelayanan praktis Satu kartu itu bisa untuk macam-macam Tapi ketika substansinya hilang Atau bahkan jadi alat bagi pemerintah Untuk melakukan pemerasan Ini yang uh, agak kita takuti Nah kemudian yang muncul kayak gitu Oke lalu soal sanksi administrasi yang Mbak Re, Sanksi yang disampaikan Mbak Renata Memang kita tidak banyak Tapi hanya menyinggung satu tadi Hanya keterbatasan waktu Kami hanya menulis Sanksi yang ada hanya sanksi administratif, terbatas ya, ya. pada soal itu Dan ini butuh penguatan kajian khusus terkait sanksi-sanksi itu Yang semen, sebenarnya sudah mulai dilakukan diskusi di Jari ya Soal bagaimana penguatan sanksi itu harus dilakukan Teman-teman Jari juga mencoba menawarkan uh, apa uh, CBM ya sekarang ya, teman-teman di CBM Jaringan Buruh Migran juga Mulai menawarkan, kalau situasinya kayak gini, sanksinya apa? Uh, kalau statusnya ini, sanksi pidananya apa, sanksi dendanya apa, ini uh, sudah dicoba dirumuskan sama kawan-kawan. Itu kira-kira, Bu, uh, menjawab kawan-kawan. Terima kasih, Nih. Uh, memang uh, untung sabar semua nih, Pak. Jadi satu grup saja akan satu jam ya Jadi saya kira untuk dulu berikutnya Karena beberapa sudah dijawab Mungkin nanti tinggal melengkapi saja Atau kekurangannya apa Jadi memang yang pertama biasanya yang terlama Dari dari KTLN yang tadi dibilangin Memang biaya besar manfaat kecil Tadi perlu masukkan dari teman-teman Itu nanti sudah ditulis juga perjanjian kerja atau perlindungan tenaga kerja juga supaya aturannya jelas dan disosialisasikan semua hak itu harus diketahui oleh para TKI. Nah ini seringnya TKI karena yang dikirim itu tadi uh, dari pendidikan juga kurang sehingga waktu pergi sudah senang sekali tidak tahu hak-haknya. Nah nanti tugasnya ada semua TKL yang terlibat itu mensosialisasikan sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga pada waktu mereka berangkat itu betul-betul dibekali lengkap aturannya apa, hak dan kewajibannya apa dari tadi yang dibicarakan adalah TKI itu enggak tahu haknya, bahkan dia itu berangkat ya tadi kan, tidak dibekali kemudian aturan-aturan itu sangat tidak clear sehingga tidak dimengerti oleh semua pihak Nah untuk itu nanti akan disampaikan kesimpulannya ini apa, tambahannya apa Nanti kita rangkum semuanya Nah ini karena jamnya sudah jam uh, makan Sehingga kita makan dulu saya yakin yang grup berikutnya lebih strong lagi Terima nah, ya. kasih so. Uh, Oke, okay. ini uh, Mas Imbal, Anika, mohon ini karena breaknya ini adalah sudah setengah satu, nanti masuknya disepakati aja. Oh, ya. dua. Setengah dua tetap ya? Setengah dua ya? Ya, setengah dua. Deal. Yeah. Yeah.